Kalau es nih, nih, nih. Ma, taman itu nggak apa-apa, dik. ngapain sini lagi Kakak adik tuh adik lari, kesana, lari ke sana Kak Iya ini permen-permen ada robot no Kak ke ya, adik adik ngapain sih adik <laughs> eh, dari sana adik oh lagi petikin bunga Nge-ele ini suasana pantai kuta. Cina. Cina. Hah? Pasu madina. Ayo. Eh si Pape, <tuh>. masuk ke Pantai Kuta Sebelah sana <SILENC> <SILENC> <UCI>. <absorbed> ikut <laughs> deh. So, kita lihat pantainya. apa? lihat <smart> pantainya. Yeah kenapa dik kenapa dik kenapa dik, Napa, dik? Thank yeah. you. misi dua ini tadi ini Kakak adik hari. Aku udah ambil. Oh, udah ambil. Senang, Kakak, Sudah, <laughs> Bu. mandar mantap Allahu Coba ya, mau masuk situ mah. Hah? Tuker. Ada mau bakar-bakar. Ini, ini masuk ke sini. ini juga bisa kamu. Mau mah topinya Adik, Adik. Masuk ke aset kayaknya tuh. sekali. Kasih. Bara mandi, bara mandi, bara Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada ya kakak apa? apa? Ada Ada Mana? Itu, tak ini. Apa? Itu udang semua Terang. Mana? Ini udang? Ini Biasa pekar ketinggalan, oh, okay. Pak. Siti -siti ini. Ini, Di mana kamu, Kak? sana turama Sia. makan anak-anak jembaran dimana mas? sini aja? sini aja ya? Eh? duduknya ini ada hehehe mohon mah terus geser <laughs> Ada guguk, ada guguk, saya rumah pedik